Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya atau mungkin hanya sebagai video tips gitu bagaimana cara mengganti refresh rate pada layar kayak gitu mungkin layar monitor atau mungkin layar TV atau mungkin layar laptop kayaknya bakal sama aja dan uh, sebenarnya saya udah pernah uh, bikin gitu sebelumnya untuk uh, tutorial cara mengganti refresh rate -nya. cuman untuk yang kali ini lebih universal untuk yang sebelumnya itu untuk Nvidia khusus gitu ya dan itu dari Nvidia Control Panel-nya nah sekarang kita akan mengganti langsung dari windowsnya gitu, jadi di sini kita akan klik kanan. Mungkin kalau kalian pakai AMD atau ya, mungkin kayaknya kalian pakai NVIDIA pun masih bisa gitu. Jadi kalian bisa klik kanan di desktop kalian, terus kalian tinggal klik aja untuk yang display settings gitu, nah. Di sini uh, di sini kita akan langsung uh, scroll ke bawah Dan di sini kita akan klik untuk yang advanced display settings Atau ya mungkin uh, settingan atau mungkin pengaturan lanjutan gitu untuk uh, display-nya Nah di sini untuk refresh rate-nya kalian bisa langsung ganti aja gitu untuk refresh rate-nya Nah tapi kalau kalian misalnya monitor kalian gitu tuh Mungkin layar laptop mungkinnya untuk yang display satu saya ini Ini nggak bisa diganti untuk refresh rate-nya Karena mungkin memang uh, sengaja dibikin 60 doang gitu Nggak bisa 59 atau mungkin 50 Tapi mungkin kalau kalian menggunakan monitor Kayak misalnya monitor eksternal gitu Yang kalian pakai di laptop kalian Biasanya sih bisa kalian ganti gitu Ke 50 atau 59 Atau ya uh, refresh rate yang disupport Atau yang didukung sama monitor kalian Mungkin monitor kalian uh, ada yang mungkin 240 gitu itu 240 hz gitu, jadi kalian bisa ganti aja untuk uh, hertznya gitu. Cuman gak tahu juga sih uh, berapa berapanya ya karena saya belum pernah punya, belum pernah pegang, belum pernah lihat juga sih monitor yang 240 hertz gitu ya, secara langsung gitu. Jadi di sini saya cuma punya uh, monitor yang 60 hertz dan di sini ada pilihan 59,940 dan ada yang 50 gitu. Dan setelah itu tinggal kalian pilih aja untuk hertznya gitu dan kalau kalian misalnya uh, bertanya gitu ya. Refresh rate ini buat apa? Kalau kalian misalnya punya monitor yang uh, tinggi gitu untuk refresh rate-nya. Dan kalian misalnya bermain game Doom contohnya. Kalau refresh rate kalian cuma 60 gitu. Walaupun misalnya uh, PC kalian misalnya tinggi ya. Yang setahu saya itu fs-nya cuma 60 gitu jadi walaupun misalnya fps-nya tuh mungkin 70-80 ya nggak akan semulus eh, yang refresh rate-nya lebih tinggi misalnya 120 gitu itu nggak akan semulus ya 120 atau 144 atau 240 gitu walaupun fps-nya tinggi tapi refresh rate-nya 60 saya rasa sih percuma aja dan kalau nggak salah ada yang bikin ya. jadi monitornya itu Uh, tinggi gitu refresh rate tapi dia nggak tahu cara gantinya gitu jadi selama ini dia main cuma 60 gitu <laughs> dan kayaknya sih kayaknya sih bakal nggak enak sih yang saya tahu ya kalau dari refresh rate -nya. jadi semakin tinggi refresh rate semakin enak dilihat tapi ya PC kalian juga harus bagus juga gitu biar uh, gambarnya enak dilihat dan kalau kalian misalnya menggunakan uh, spek PC yang tinggi gitu misalnya kayak 3090 uh, lalu kalian menggunakan layar yang 60 hz gitu ya, itu nanti yang saya tahu tuh bakal battle naik jadi 1080 60 hz itu bakal battle naik gitu jadi harus uh, lebih tinggi untuk grafika um, nya yang saya tahu kayak gitu walaupun iya ini saya cuman baca doang gitu dari kredit karena saya belum pernah coba langsung gitu dan ini jadi cukup segitu dong sih untuk videonya uh, nggak usah kalian apply di sini juga nggak ada tombol Oke okay atau apply jadi tinggal kalian uh, balik lagi aja sih ya balik lagi kalau misalnya kalian uh, kayak tadi gitu kalau, kalau kalian udah pilih untuk refresh nanti bakal bakal kedip dan nanti akan ada tulisan kayak gini kalau kalian misalnya uh, kepencet gitu tinggal kalian revert aja cuman kalau kalian mau keep atau kalian mau uh, apply untuk change nya tinggal kalian klik apply aja dan ya yeah, kalian bisa balik uh, atau mungkin pindah-pindah uh, sesuka hati kalian gitu dan ini jadi cukup segitu dong sih untuk videonya gampang banget tinggal kalian ganti aja untuk refresh bebas gitu Sesuka hati kalian sih. Walaupun kalau saya sih bakal refresh rate paling tinggi sih. Jadi biar lebih enak aja sih ngeliatnya. Dan apalagi mungkin untuk uh, kursor mouse ini gitu. Kalau 240 kayaknya lebih enak gitu untuk dilihatnya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Mungkin lebih banyak ngobrolnya daripada tutorialnya. Tutorialnya pendek banget gitu ya. Seperti biasa di channel ini gitu ya. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya. Dan thank you watching. Bye-bye.